Indonesia selain memiliki kekayaan budaya, sumber daya alam, serta memiliki keanekaragaman hewan, mulai dari komodo, badak bercula satu, burung cendrawasih, gajah, hingga harimau Sumatera. Hilangnya habitat hewan ini dan perburuan liar adalah dua ancaman terbesar yang dihadapi oleh harimau Sumatera yang hampir punah. Perluasan perkebunan kelapa sawit adalah pendorong utama di balik hilangnya hampir 20% di habitat harimau Sumatera antara tahun 2000 dan 2012 eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like nya ya Penampakan seekor harimau Sumatera dilaporkan warga di Jorong Lubuk Selasi, Nagari Batang, Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok pada tanggal 20 Juni 2022. Kepala BKSDA Sumbar mengatakan bahwa seorang warga telah melaporkan penampakan harimau dan temuan jejak harimau Sumatera di kawasan tersebut. Berdasarkan verifikasi lapangan sementara, tim menemukan jejak satwa harimau Sumatera di luar kawasan hutan atau konservasi. Saat ini, Satwa liar harimau Sumatera masih dalam identifikasi. Sementara itu, ia menghimbau masyarakat di Nagari Batang Barus untuk tidak keluar rumah sendirian pada malam hari dan menjaga hewan ternak untuk dikandangkan. Di lain tempat, teror harimau Sumatera yang sebulan terakhir meresahkan warga di sejumlah desa di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, akhirnya berakhir. Seekor harimau Sumatera itu berhasil masuk dalam perangkap kandang jebakan setelah membuat warga resah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah Enam (BBKSDA) Sumut. Keberhasilan ini merupakan kerjasama antara banyak pihak yang ikut terlibat dalam perburuan harimau Sumatera tersebut. Usai sebulan lebih dilakukan pengintaian terhadap harimau Sumatera tersebut, akhirnya konflik ini mulai menunjukkan titik terang ketika dua ekor anjing peliharaan warga Desa Siundol mati diduga karena dimakan oleh harimau tersebut. Atas peristiwa itu. Petugas BBKSDA Sumatera Utara pun memasang kandang jebak. Kandang jebakan ini merupakan kandang jebak ketiga setelah sebelumnya dipasang di dua desa lainnya. Setelah beberapa hari, akhirnya petugas melakukan pengecekan di tiga lokasi kandang jebakan dan hasilnya pada kandang ketiga harimau Sumatera itu berhasil masuk ke perangkap jebakan. Setelah mengecek lokasi kandang jebakan tersebut, petugas dibantu masyarakat langsung melakukan proses penurunan kandang jebakan dari lokasi perkebunan masyarakat desa setempat. Rencananya, harimau itu akan dievakuasi ke sanctuary Harimau Sumatera Barumun atau tempat rehabilitasi harimau kerjasama sama BBKSDA Sumut dengan Yayasan Bodhi Cita Mandala Medan di Aigodang. Penggundulan hutan hingga perluasan perkebunan sawit diduga membuat habitat harimau Sumatera kian terancam. Diketahui harimau Sumatera merupakan salah satu yang terancam punah. Populasinya diprediksi tak sampai 400 ekor. Satwa ini pun berstatus kritis. Species ini adalah yang terkecil dari harimau, mungkin karena berevolusi di habitat pulau yang terisolasi. Seperti semua harimau, harimau Sumatera adalah karnivora. Mereka akan memangsa hampir semua hewan yang tersedia, besar atau kecil. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.